Ya, setengah dot guys, setengah dot di bawah cross ya. Itu jarak 80 jadi ini udah saya setting ya. Uh, tadi zero pertama di 30 itu di satu dot di atas cross ya. Nah sekarang jarak 80-nya di setengah bawah cross. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ambil tuh, Bri setengah lu itu tuh Hah? Ini, ini. sayang badan ya ada hari ini dapat burung babai ini burung yang paling enak ini oke okay.